Rame banget kalau kayak kayak puluh gini tuh ratus lima ini Kalau ditulisannya 100 lima Itu satu, 50000 ratus Model-modelnya nih bentuknya ratus gitu. lima nah, okay parasit. Ya, Dia ya, dingin ke wadah tuh. Buat suka kayak jaket-jaket -jake kayak gitu. Tuh 399 kurang lebih ya. Untuk 200 lah. Belum nyampe 200. 50 lebih kan. Bahannya bagus banget. Sangat nah, bagus. <tuk> <tuk> <tuk> <di bahasa. tuk> ya so, Ini agak tebel. Bahannya tebel tuh. bagus tapi model yang kayak gini bagus banget nah, ini juga tiga sembilan sembilan N T banyak banyak matiknya juga bagus bagus ya motifnya tuh ada yang ungu atau biru banyak-banyakannya yang buat cowok ini di 50 ribuan yang kayak gini 50 ribuan kayak, kayak gini 50 ribuan tuh Aku lihat, siapa ya, yang bisa? Ya buat dipakai setiap hari. Ya, dipakai setiap, setiap hari itu kayaknya enak ya. gitu, kayak yang ini kan ada yang bahannya bahan katun, ada yang nah, bahan keluarga gini udah lima puluh ribu. Ayo, mau apa? Yang bisa kau lihat ini berapa? Banyak nih model cowok. Nah, <laughs> Hahaha. <laughs> <gulungan> <gulungan> nah, jadi kayak, kayak model batik kayak gitu saya model batik, bagus gitu ya, saya model kayak kayak kaya model batik, bukan saya model batik lah, emang modelnya model batik jadi buat siapa? <tik> papa, papa tiba, ini aku juga aku Lembut musim panas, musim panas. panas, ini bahannya, ini bahannya bahan tanya, Kalau perpanjang di Indonesia, ini ada, udah beli berapa ya? kalau di Indonesia, kalau di kalau di Indonesia ribu. ada ini apa? yang guys, banget, buat kami tiga, hmm. nah. empat, nah. nah. nah. nah, aku mau kayak gini belum aku pakai sih. Nah. 我看你看这颜色 很好, <笑> <好看那边。对, 大坡。笑> <笑> Wah, terus ini aku juga. Ini ada gelan, jalan panjang. Wah hebat ini dengan orang Indo. Jadi setiap minggu bener ada sini. Oh, gak pernah lihat di sini. Eh satu minggu, bukan tiap minggu, bukan nggak pasti. Ini hari pertama. Wah, oh. datang sekali. Akunnya nggak nggak tiap hari itu nggak boleh, nggak bukan nggak boleh, nggak tiap hari. Setiap nah, hari pergi oh, hari iya ini kalau suruh beli penteng baru enak ya kalau buat indo buat naik motor anti hujan, masih enggak boleh oh ini juga? Hah? oh kalau kayak gerimis-gerimis masih bisa hmm. bagus sih ini Mab beliin buat suami buat suami ya? kebulannya <laughs> masih lama Hmm. Nah, udah udah uda ngirim berapa kali udah ngirim 5 mah ada 5 tahun ya Allah bagus bagus berapa kurus ber Ta sih Nossa, tapi ini kontrak baru sekarang kakak kontrak baru jadi Bener, bagus-bagus Eh, jalan-jalan yeah. jalan aja <laughs> Terjadi enak Enak, jadi nggak ada yang mau pulang Ya, <laughs> kalau yang mau pulang oh, dibandingin di mah beda jauh Aduh, 50000 udah dapat bagus banget <laughs> Terus pindah-pindahnya kemana? Eh, saya ya Hmm, oh tau ya di jauh, malah aku belum pernah ya, ke Ini, ini sama ya, seratusan semua ya Buat tiap hari Masih 6 hari lagi <laughs> Gak pasti keluar ya, makanya Soalnya kakek nggak ada yang jaga Ya sih jalan keluar lah Jarang Ya kalau izin aja paling bentar Setengah jam <laughs> Makasih cek Bahaya, Indonesia siapa ya ngomong Indonesia, seratus seratus enlihat ya 100, 100. aduh bagus-bagus oke-oke iya terus ini kan ada ini ya wadahnya kalau di Taipei kan api <saat> api, bagus, api, bagus, <susuk> <Api>, ya. <susuk> <Api>. iya kalau di Taipei kan nggak iya, ada wadahnya, Berapa, berusuk, anda. sama, ratusan cuma kan sama. cewek cowok, <gum> nah, ini kan <suk> jadi buat oleh-oleh bagus gitu ya ada <suk> wadah. <suk> Bagus bagus tuh guys. Ma, yoma, yosong, yosong, yosong, pang yosong, okay, open yo, udah benar ya Mai. Ini bagus-bagus kan Ini kan nggak tiap hari Kan tiap Wah, bagus Bagus Bagus api Api Terus banyak pink Ini nggak tidak setiap hari sabuk-sabuk ada dompet buat cowok nah, ada dompet lucu-lucu. yang hai, yang hai, hai, hai, hai, Karena nah kita coba di sini, Halo guys. jadi di sini jualannya tuh nggak tiap hari ya, tiap hari kadang selimut, sepatu seperti yang kemarin-kemarin buat giveaway itu nggak tiap hari orangnya jualan. Hey guys kalau di Indonesia itu 50.000 Wisely, uh, lucu untuk koper koper ini bisa buat tempat, ya. tempat makeup, aksesoris ya make up, aksesoris kita lihat dalamnya kayak apa Buat tempat kartu, handphone di depannya juga sama sama kayak koper Cuma bentuknya mini kayak gini lucu hmm. hmm, Kayaknya berat banget gitu ya Dalamnya ada apa? Kayak eh, yang berat Oh ada kayak taliknya Kayak di dalamnya tuh ada taliknya Kayaknya Kayaknya Kayaknya Hai, hmm, hai, ya. jadi dompet hai, hai, bentuk hai, hai, mini itu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,